Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand (US) diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.66232 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.65880. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.